Halo guys, selamat datang di Vinjol Film. Kali ini saya akan menampilkan alur film yang bergenre Sky-Fi Horror atau Sky-Fi Thriller. Film berikut ini merupakan film pertama dari tiga sequel film yang menceritakan Toko Reddy. Diproduksi oleh Polygram Film Pictures dan Interscope Communication dengan disutradarai oleh David Tuhi, film inilah yang telah melejitkan nama aktor terkenal asal Amerika, Vin Diesel yang juga tampil dalam film The Fast and the Furious dan XXX. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja melihat scene pertama dari film ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan terus menampilkan alur er cerita film menarik lainnya. Alkisah di masa depan saat perjalanan antar bintang sudah menjadi kenyataan sebuah pesawat luar angkasa yang diberi nama Hunter Grasner mengangkut 40 orang dan karena waktu penerbangan akan memakan waktu sampai 41 minggu seluruh orang dalam pesawat itu ditidurkan dalam mesin kriogenik kecuali seorang tangan bernama Ridi. Pada minggu ke-22 perjalanan itu hujan meteorik berukuran kecil menghantam pesawat Hal ini mengakibatkan sang kapten tewas dan pesawat mengalami kerusakan. Awak pesawat lainnya Caroline Fry dan Greg Owen berusaha mengendalikan pesawat. Tapi karena kerusakan yang disebabkan meteorit, pesawat itu terlempar keluar dari jalur penerbangan dan menuju ke sebuah planet asing. Agar dapat mendarat dengan baik, Fry berusaha mengendalikan pesawat dengan membuang sebahagian beban pemberat pesawat itu. Tapi rem udara belum dapat berfungsi dikarenakan kecepatan mereka terlalu tinggi dan beban pesawat yang masih terlalu berat. Frye bermaksud untuk membuang gerbong yang berisi penumpang. Tari Owen tidak menyetujui dan melarang Frye untuk melakukan itu. Karena tidak ingin mati, Frye tetap akan membuang gerbong itu. Untungnya hal itu tidak dapat dilakukan karena Owen menahan pintu palka. Sehingga gagang kendali untuk melepaskan gerbong menjadi tidak berfungsi. Walaupun begitu dalam pendaratan darurat, pesawat mengalami kerusakan berat sehingga tak bisa digunakan lagi. Dan dari 40 orang yang ada dalam pesawat, yang selamat hanya 11 orang. Dan mereka adalah Carlin Fry, sang pengganti kapten, John, seorang pemburu bayaran, Abu Al-Walid seorang imam yang sedang menuju New Mekah untuk berhaji bersama dengan tiga orang anaknya, Ali, Hasan, dan Sulaiman. Ogilf, seorang penjual barang antik. Jack, seorang remaja yang lari dari rumah orang tuanya. saja Sajasaron, sepasang penduduk. Dan Ridih, seorang buronan dan penjahat berbahaya yang ditangkap oleh John, si pemburu bayaran. Beberapa saat setelah pendaratan, Ridik berhasil melepaskan diri. Hal ini membuat John gusar dan memberitahukan semua orang untuk bersiap siaga penuh. Sebab Ridik sangat berbahaya dan dia sangat mungkin akan membunuh mereka semua. Usaha mereka untuk bertahan hidup selanjutnya adalah mencari air. Usaha ini tampaknya sulit dilakukan sebab planet ini tandus dan gersang dan bekas-bekas kehidupan yang sepertinya musnah secara misterius. Tapi Abu al-Walid dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa air pasti ada di setiap turun pasir. Planet aneh ini disinari oleh tiga buah matahari. Ini membuat tidak ada yang namanya malam hari di sini. Mereka juga agak susah bernapas karena udara yang panas dan kurangnya oksigen. Setelah menyusuri planet ini, mereka menemukan bekas pemukiman manusia dan juga sebuah pesawat kecil. Dan akhirnya mereka juga menemukan sumber air. Kejadian mengerikan dimulai ketika Jig menemukan sebuah lubang. Penasaran, Jig pun mencoba masuk, tapi sesuatu yang berasal dari dalam tiba-tiba menyerangnya dan menarik tubuhnya ke dalam lubang. Saat itu, rupanya Ridik juga berada di situ. John yang memang sedang memburu Ridik dengan cepat tiba di situ dan menangkap Ridik. Ridik pun diinterogasi karena semua orang mengira dialah yang telah membunuh Zik. Kepada Fry, Ridik mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh Zik, tapi sesuatu makhluk yang lebih mengerikan daripada dirinya. Malu itulah yang membunuh Zik dan menariknya ke dalam lubang. Penasaran, Fry mencoba mencari tahu dengan langsung masuk ke dalam lubang. Di dalam ia menemukan sebuah gua yang tidak begitu besar. Lalu ia juga menemukan potongan tubuh Zik. Makhluk yang telah memangsa Zik juga berusaha menyerang Fry. Untung saja dia dapat selamat dan ditolong oleh teman-temannya. Karena membutuhkan tenaga untuk memperbaiki pesawat kecil yang mereka temukan, dan lagi pula Ridik telah mengatakan yang sebenarnya tentang malu itu, John si pemburu bayaran setuju melepaskan Ridik dan menyuruhnya untuk ikut membantu. Lalu mereka mulai bekerja untuk mengumpulkan komponen yang dibutuhkan dari pesawat mereka yang terdampar di planet itu. Komponen terakhir yang mereka butuhkan untuk menjalankan pesawat kecil itu adalah empat buah baterai yang masing-masing sebesar 35 kg. Suatu ketika imam yang sedang mencari Ali anaknya mendengar sebuah teriakan lalu bersama-sama mereka mendatangi asal dari teriakan itu. Di sini mereka menemukan makhluk seperti kelelawar dan juga tubuh Ali yang tewas dengan mengenaskan. Scene selanjutnya di planet itu tiba-tiba terjadi gerhana matahari, dan kegelapan pun secara cepat menyelimuti daerah itu. Sekelompok besar makhluk seperti yang telah membunuh Ali muncul dari bukit dan terbang ke arah mereka. Mereka yang sedang mengumpulkan komponen pesawat lari mencari tempat perlindungan. Tapi salah seorang dari mereka saja tewas di mangsa makhluk tersebut. Dalam tempat perlindungan mereka pun dihadapkan pada keputusan yang sulit Apakah mereka tetap pada rencana sebelumnya Yaitu menyiapkan baterai untuk komponen pesawat di tengah kegelapan dan bahaya dari serangan makhluk itu Atau menunggu saja sampai gerhana nya berlalu Dari peninggalan pemukim planet itu sebelumnya ditemukan bahwa gerhana itu akan berlangsung sangat lama Dan makhluk-makhluk itulah yang telah memusnahkan seluruh kehidupan di planet tersebut Lalu akhirnya mereka memutuskan membawa empat buah baterai yang masing-masing beratnya sebesar 35 kg tersebut. Karena makhluk planet itu sangat sensitif dan takut pada cahaya, mereka membuat pencahayaan semaksimal mungkin yang mereka bisa. Sedangkan Ridik ditugasi sebagai penunjuk jalan karena dia mampu melihat di kegelapan. Hal ini karena sewaktu di penjara Ridik menyuruh seseorang untuk mengoperasi matanya agar dapat melihat tanpa ada cahaya. Di tengah perjalanan, si penjual barang antik tewas dimangsa. Begitu juga dengan anak kedua sang imam. Bahkan Sulaiman, anak ketiganya juga tewas di mangsa malu ini. Di suatu tempat, Ridik melihat sekawanan malu itu telah menunggu untuk menyergap mereka. Hal ini karena mereka tertarik pada bau darah dari Jack yang sedang mengalami datang bulan. Terjadi perselisihan antara John dan The Fry apakah mereka terus berjalan atau kembali. John bersikeras bahwa mereka harus tetap pada rencana semula. John si pemburu bayaran mempunyai ide jahat untuk menyelamatkan dirinya. Dia berusaha membojo ridik untuk meninggalkan sang kapten sebagai umpan untuk dimangsa malu itu. Agar mereka tidak dikejar malu itu, lalu mereka dapat tiba di pesawat dengan selamat tapi Ridik menolaknya sehingga terjadilah pertarungan maut di antara keduanya. Scene berikutnya di planet itu turun hujan dan memadamkan lampu yang mereka miliki. Mereka semua terpaksa sembunyi. Kecuali Ridik yang sendirian membawa baterai ke pesawat. Sampai di pesawat, di dalam Ridik sudah ancang-ancang untuk berangkat. Tapi tiba-tiba saja Fry datang dan bersih keras bahwa Ridik harus menjemput teman mereka yang tadi masih bersambunyi. Redick berusaha mengetahui keinginan hati dari Fry, tapi akhirnya Redick pun mengikuti kemauannya. Dalam perjalanan kembali ke pesawat, malu itu menyerang mereka, dan kali ini Redick terluka cukup parah. Meskipun begitu Ridik telah sampai juga di pesawat dan Fry berusaha menolong dan memopongnya ke dalam pesawat. Tapi tiba-tiba saja ada seekor makhluk yang menusuknya dari belakang dan melarikannya ke udara. Lalu film itu tamat. Baiklah guys, itulah di alur film Black Beach yang dirilis pada tahun 2000. Semoga Anda terhibur dan untuk mendapatkan alur film berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai jumpa dan tetap semangat!